Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat terjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Mimin tentunya di my youtube channel Diva TV Bang Mimin untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini persahabat dengan cara klik like, comment, dan subscribe-nya Serta klik tombol notifikasi tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama para sahabat. ada kabar bahagia buat kita semua para fans? Alhamdulillah untuk konser Lida semalam tentunya masuk ke rating nomor 9 persahabat ya. masuk 10 besar nih Tentunya ini perjuangan dari para fans khususnya Leslar Lovers yang selalu kompak Selalu solid mendukung idolanya persahabat yah Lesli dan Lilar Alhamdulillah Tentunya mudah-mudahan semoga ada Leslar Insyaallah selalu baik ya amin Ya Rabbal Alamin Kita doakan juga mudah-mudahan karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar Selalu booming dan trending persahabat ya Selalu dukung dan support terus buat Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga Ini ada unggahan terbaru dari Abang Bilar nih Kita lihat aja nih di unggahan terbarunya Abang Bilar ya Waduh cute banget nih persahabat Tentunya melihat kebersamaan dari Abang Bilar bersama Amabel persahabat ya yang lagi viral nih di dunia perleslaran tentunya Aduh cute banget memang benar nih Tentunya Amabel mirip banget persahabat ya bersama dedek Lesti nih tentunya Terutama matanya Amabel nih yang tentunya mirip dengan mata dedek Lesti persahabat ya Ini adalah kombinasi dari Leslar mudah-mudahan secepatnya Lesti dan Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan dan memberikan Lestlar Junior kepada kita semua khususnya para fans ya kita lihat keunggahan berikutnya, tuh persahabat dia senyumnya aja manis banget nih. Dua-duanya terlihat sangat bahagia dan menggemaskan persahabatnya ya apalagi mama, mama tentunya yang selalu bahagia melihat Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut terdiri post kembali nih persahabat oleh akun Instagram Leslar Lovatix yang mana ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Dikatakan Islam, Masya Allah, si anak cantik Edama Belenata yang lagi viral di dunia perleslaran Masuk IGS-nya ayah Rizky Bilar, bener-bener perpaduan leslar yang apik kan guys Katanya dulu bismillah, nanti ketemu bunda Lestik ke juga yang nah kumpul bertiga dah Jadi keluarga cemara, aduh baru sahabat yang makin menggemaskan, dan makin bahagia aja melihat tentunya idola kesayangan kita selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada unggahan spesial juga terbaru para sahabat ya, yang makin membuat kita bangga dan bahagia tentunya baru saja kita mendapatkan info bahwa Lesi Kejora ada single terbaru bawa aku ke penghulu para sahabat ya aduh tentunya membuat kita semakin benar-benar bangga dan bahagia tentunya rilisnya akan di tanggal 25 para sahabat ya pantengin terus Channel 3D Entertainment yang mana tentunya bakal diupdate di sini nih para sahabat ya saksikan terus tentunya perilisan singlenya di lecek ke jura pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 semua di aplikasi musik streaming dan di YouTube 3D Entertainment Wow sahabat ya keren mudah-mudahan bisa booming dan trending Amin ya robbal alamin selanjutnya kita lihat juga keunggahan ya, ada adanya deskripsi yang tentunya cute banget di 3d entertainment kita tentunya lihat dan tentunya bang min akan bacakan persahabat ya deskripsinya itu dituliskan siapa yang gak ikut bahagia ya kalau idola kita yang kemarin terluka sekarang bahagia melalui sebuah lagu Berjudul bawa aku ke penghulu Lesti menebarkan aura kebahagiaan yang bikin kamu senyum-senyum sendiri Nantikan perilisan singlenya pada hari Selasa 25 Mei 2021 di semua aplikasi musik Streaming dan di Youtube 3D Entertainment tentunya tuh Persahabat ya, deskripsinya aja keren banget di persahabat ya Mudah-mudahan tentunya secepatnya kabar bahagia kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar dan keunggahan berikutnya persahabat kita lihat juga nih Ini tentunya yang lagi rame juga Tentunya ketika live Instagram Bang Moreno Pratama nih persahabat Kita dihebohkan bahwa ada netizen atau haters yang nyempil di komentar Ketika live Instagram Bang Eno persahabat ya tentunya akunya lagi dilacak mudah-mudahan tentunya kita semua selalu kompak selalu solid mendukung idola kesayangan kita sahabat ya jangan biarkan merkonah dan haters yang selalu mengganggu buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Untuk ke kabar berikutnya juga sahabat ada kabar terbaru yang tentunya membuat kita semakin bahagia juga ini vitamin siang hari ini tentunya kita lihat nih ada sebuah unggahan dari IGSnya nya Sky Official. Di situ kita lihat tentunya ada dedek Lesti di studio Indosiar Pak sahabat ya kita lihat aja tuh Apa kau melihatnya Dora katanya Mudah-mudahan <gif Att> <gif> saja Pak sahabat, ya kita mendapatkan vitamin cidukan bahagia dari idola kita ini Pak sahabat ya yang makin gak sabar tentunya Mendapatkan cidukan vitamin dari Lesti dan Rizky Milar pastinya kita akan mendapatkan kejutan hari ini persahabat ya pantengin terus kabar-kabar dari lesti bila selanjutnya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dari idola kesayangan kita dan mudah-mudahan juga persahabat ya tentunya kita selalu kompak selalu solid dan tentunya selalu mensupport buat hubungan lesti dan rizky pilar. Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar yang bang. Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh